aja ajalah si Bapak gitu ya. Angel, Angel, Angel aku, Angel, kamu pakai Babi Bapak ya. <tuk> <tuk> gak ada mage pau, gak ada mage pau. <tuk> bosen saya. kali <gari? tuk> ada Pakito bodoh. <tuk> oh, udah usah aja. Sudah, alun-alun Mang. Kasih Bapak Angela? Enggak, enggak, enggak. Entur ya, up-down ya kalau bapak yang pakai Angela. Enggak banget yang berarti cantik ya kan. Bang, eh, itu kok apa nyambung-nyambung tuh gitu, tipe. -nya. Udah makan udah salam tes doger. Ngopi hal tuh iya aku tengin ke jam berapa main slot Kak? Ikut mabar dong kalau boleh. Slot itu kayak jam 9. Ah ini mulai lah ya. ya ini ini ya, oranye, hijau, kuning, oranye, hijau, kuning, merah. Allahu kabar? join ya, grup di ya guys ya bapak sama kipas suara karena seperti aku tahu siapa tujuh pulang siapa? siapa kak bebet? mungkin kipas. bang yang mana? bang yang suara kayak tujuh puluhan bang ini ngelek ini ngelek ini ngelek ini ngelek ini nyel mulai kayak gila nih sampai jam berapa? nanti Walai, Aduh, aduh! Ah, <tuh> ah, maju loh. Terus berarti jombok kita. Ma, masih bisa ke apa? event even border katanya. Nyampah enggak tuh? Nyampai is the best ya bang. Nyampai is the best bang. Kita samain sih ya apa sih lu selendut kau Bapak mau Podim di mba ya Hai eh, aduh-aduh apa aduh, aduh. mati mampus lu bapak, oh, Toba oh, Hai oh, obok eh. masih ada selendut pau? mau ke-3 mau kemana Oh dong dia Ma berkah cahaya, ngobrol iya, halo, halo Raja. Oh, kamu si Rami? Oh, ini ini lagi ini ini. Allah Ma, iya sinyalnya betul lah ya. kunci kali aku di Selena. Kue lelenya tuh. Lele kentut, lele kentut. Apa sih kau? I, aduh oh, mati aku, aku, si bapaknya. Kuat dari jalan. Gas gas, monyet gas monyet. Aduh monyet cepat. Gas monyet, aku udah masuk, cepet monyet. Oke, okay, gas. Mantap. Hitam layar. Hitam gimana? Ya, Ini nggak mulai. Kenapa sih jam segini teh ya? Ngomong monyet jangan gitu gitulah. <laughs> Hilang gak teh. Tengapa kak? Ini non. Ini aku aman gak guys live ya guys. Kuatan dari jalan. Ah maju lu! Mati mampus lu. Lainnya aman, gak guys? coba ditengok, Kak. Nope. Halo Kak, halo. Tungguin lagi, nih. Nih, nih, nih. Lagi, Nope. nih. Uh. Nih, guys. Nih, nih. Nih, nih. Nih, Udah berapa lama mundur kau ya. Bisa nih? Wih, wih, wih, wih. Akui, akui kasihan akui. Ah, maju loh. Nope. Nih, nih, nih, nih. paketonya guys, guys, dikit lagi nih. Tadi tuh, tuh, tuh, sehit lagi, tuh, jari, live-nya berapa aja tiap hari. biasa sore, biasanya mulainya kalau mau belajar itu jam 3-4, kalau uh, domino jam 9 lah. Halo Bang Wahyu, mau mau kemana? Biasanya sore, tapi aku tadi hilaf ya. Bahasa isu kan isya lagi oke hafiz. Thank you. follow es asli, tapi kenapa kbp tulisannya Cina anjir udah gue share bro thank you bro sangat meneka thank you kbp tulisan Cina tadi anjir tadi tulisan Cina lo follow es asli sumpah kabung opo gaspau alhamdulillah guys ya alhamdulillah guys ya follow es ada lawan Wah, wah, ayo Eh, Pau, you can do it, Pau Eh, Pau Aduh, guys Aduh, sinyalnya anjir lah Mana ada Cina, dia, aku Cina, anjir tadi View old, Iya, yeah, berarti viewer setia, guys Halo, uh, Bang, Daddy Orang mana orang Bandung, Bang? Uh, uh, uh. Gak bisa Pak nggak ngang bisa Pak lawan ini kecuali Salena tuh kalau bapak ada ulti Ada eh Hai kok ada nggak nggak ada ada tiket ada tiket pak ada tiket Hai wawan memang gua hilang mungkin baterainya bisa oke oke makasih yang kau ya New memang yang foto tulisan sen sekerta katanya. Oh, di terima kasih banyak Aldi bau kelek. Thank you berkesal dimudahkan rezekinya akan rezekinya lewat kenangan semoga apa yang kamu kasih sama kedibalas berlipat gandanya kemurahan rezekinya. I love you sekebon ya buat Aldi. I love you. Nah. Kita yang harus diincer. Are biarin berani-berani aja Pak. Objektifnya kita langsung langsung aja. berani biarin aja bodoh aduh gak bisa gak bisa pak menerba menerba papa gak bisa pak menerba pa. ada balon dibantu masuk ke kipas nggak bisa pak aku udah ini pak udah telat pak oh, balik, balik balik balik balik thank you mau mandi dulu nanti katanya kakek mau ketombean di ah Weh balik anjir itu lihat turat awal ada nah, kalian mah gitu ngeliat turat bapak mata yang mana ini ini di discord dulu Aduh, Pak Gito, Andrit, eh, menyet. gas, gas, gas, gas, gasin, Aida, ah, malah mundur lagi, Anjir, duh, duh, duh. Udah, mundur, duduk mundur, mundur, mundur. gusionnya sakit banget lah mau dirin seduluh keleknya kak Assalamualaikum salam halo Tara dimana rumah Tebel berada coba tanyakan pada peta asli Tara Semoga. Eh, Abang Budi jangan gitu biar kinclong katanya kelek kamu kemarin ketombean bintang kirim gimana enggak tahu alhamdulillah guys ya alhamdulillah apa itu. udah gak efektif kataku juga ini combo, combo begini karena sana cec-nya gila-gila cec-nya -ce -ce ada tiga ada Tigreal, ada Selena, ada si Pak Kito oh, anjir, kipau mana kipau mati lu, pau pau ah alah. kentut kentut uh. minum-minum nanti kak, katanya gue, kabar baik-baik ternyata kabar, terima kasih Bang Gaga makasih Gaga, Gaga, thank you Bang Gaga dari Julianto, thank you, berkas selalu dimudahkan rezekinya lancarkan, rezekinya lipat ganda kan. semoga apa yang kamu kasih sama aku, dibalas berlipat ganda, panjang musuh, selalu lancarkan love ya love you sokebon ya. thank you Bentuk juga rambut, kak, rambut kelek lebih bagus, gak usah dicukur waktu kecil nonton dah, asik, gede, malah kesel, doarannya budak, <laughs> Iya, <laughs> iya, iya, iya, iya, iya, iya, mundur, mundur, mundur, guys, mati nih, kita cok, aduh, cok, naik, tanjau, aman, hari, naman dong, ya, kerjaan makan, aduh, udah aduh, nih aduh, aduh, aduh, aduh, bisa aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Dora punya monyet, monyetnya siapa? Lalu ada, ada monyetnya ada. Dora kan punya monyet, monyetnya ada. Lo ada sih, tarakan tuh channel. Kangen, eh, ada, Kang Kanggosnya matahari ya? Monyetnya Bang bangun atau kau kau kau Halo Nun, welcome Nun. Anjir sakit banget ih. Eh. Itu itu itu itu itu gasing gasing. Oh, mati aku cow, mati lah dia anjir, anjir sakitnya. Allah wakbar, la ilaha illallah rasulullah. Udah gak bisa Udah kubilang magennya nggak bisa anjir lah. Soalnya apa? Mereka cece cek percaya Udah Sudah kubilang udah bilang inun gua tak mumpur nih katanya enggak <laughs> ikut-ikutan <laughs> ngajakin mampar kangen liat gue yang gue cabok asiali sebetulnya lagi masak mas kurasi aiki mau ai. mau mau tinggal kasih makan kucing dulu ih mantap ya Bang Eko ya kucing aku lagi nyebelin sok Bang Eko kasih makan Angela Master Hai tuh Anjir sampai muntun juga ngasih aku Injilah Master guys